Untuk keseluruhan masih sangat oke, mesinnya Saya gimana dikati, Pak? kaki mesin semua bagus, AC dingin kayak okay, aman ya? Aman Listrikan? Oke okay. Listrikan bagus Untuk harganya berapa Pak? Ini kita buka 20 Ya cnf 17,5 17 juta 17 juta 500 500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel YouTube Teresa Auto. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkunjung di showroom yang lagi viral nih, yaitu Yakub Motor. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh pengelola showroom atau ownernya dari Yakub Motor dengan Pak Haji Yakub ya. Coba, ya. sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke Pak Haji Yakub bisa di infokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Yakub Motor ada di mana alamat PGT ini di Jalan Raya Torung Kemang Bogor Oke jadi untuk alamat nanti akan saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini atau teman-teman juga bisa klik di Google Map dengan kata kunci Yakub Motor atau patokannya di seberang Masjid, Masjid Al Falah. Oke Pak Yakub ya. bisa diinfokan ke teman-teman bisa dihubungi berapa 0813 ya 1616 455 oke itu tadi nomor dan WA Pak Yakub nanti untuk nomornya saya ditaruh di deskripsi video ini hmm. oke Pak Yakub total ya. ada berapa unit nih untuk minggu ini? Hmm, Jaya banyak ya? Banyak banget ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ada sekitar 14-15 ya ah. oke jadi sangat komplit untuk mobil, termurahnya mobil. nih, Pak. Harga mobil di sini berapa? Termurah Carry. Carry berapa itu? Tahun 2006. 2006 Carry ya. rp juta. 18 juta. Jadi mulai dari 18 juta, teman-teman bisa memiliki mobil, teman-teman. Oke. Kita langsung ke mobil pertama, Pak. Ada Starlet. Starlet. Nah, ini tahun 86. Ya. Pajaknya telat. Pak kuat. Oke, untuk AC sharing aman ya. Mm -hmm. Ini kita buka 20. 20 masih nego ya. Masih nego. Untuk mesin gimana, Pak? Mesin bagus, Jari -jari semua bagus ya. Yeah. Bisa dites dululah. Kelistrikan oke okay ya. Kelistrikan bagus. Oke, okay. jadi teman-teman nah, yang punya senet ini, net-nya berapa? Kehabisan ya, 19 juta. 19 juta teman-teman Oke okay, jadi teman-teman cukup 19 juta bisa membawa pulang Toyota Starlet warna biru tahunnya berapa tadi Pak 86 tahun 86, 86. Oke okay, untuk pajak telat ya Pak ya pajak telat. murah pajaknya 540 murah, ya? 550 Oke okay, untuk pajak tawannya ya? sangat murah banget teman-teman 540 540 Oke okay. di mobil berikutnya Pak ada Toyota Kijang, Kijang Kijang, Kijang Super ya Pak? Ya, Super tahun 94 tahun 94 empat. Oke, okay, untuk kondisi masih sangat bagus ya Pak? Ya, kondisi mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki gimana? Panjang, kaki-kaki ya. kaki bagus, patek panjang, kaki-kaki juga kaki bagus. Aman, aman untuk kelistrikan gimana Pak? Semua normal, semua normal, pace, genap Bogor, teman-teman, patek juga masih rekomendasi banget masih panjang teman-teman untuk unit ini mm -hmm. harga cashnya berapa Pak ini kita buka 34 ya Tiga 31 31 teman-teman bisa memiliki 30. Toyota Kijang Super tahun 94 untuk pacet juga hidup ya Pak ya panjang, panjang. yang mau tukar tambah bisa Pak ya tukar tambah bisa-bisa Oke selain teman-teman bisa cash bisa tukar tambah dengan motor juga bisa, bisa, bisa. Oke langsung ke mobil berikutnya Pak hmm. Oke teman-teman di mobil berikutnya ada ini Hichang Hichang lagi super-super tahun-tahun 95 95 Oke okay. untuk keseluruhan sangat oke okay, apa ya ada ya? baru ya hmm. AC juga dingin Oke okay. ini kita buka harga 33 ya sehat tiga 30 juta 30 juta teman-teman net. Net. net sudah net. bisa membawa pulang Toyota Kijang untuk kondisi mesin tentu saja masih sehat oh, ya Pak mesin ya kaki-kaki gimana? kaki-kaki bagus, bagus. bagus. kelistrikan bagus ya bagus semua normal normal Oke okay. jadi teman-teman mesin sudah oke okay. kelistrikan oke okay. kaki-kaki juga oke okay. cukup 30 juta teman-teman bisa memiliki Toyota Kijang 3. Super tahun lima. Oke. Lanjut lagi, Pak. Ya. Oke, di berikutnya ini ada Toyota Kijang lagi, Pak. Toyota Kijang ini Kijang jantan roda. Kijang jantan roda. Jantan, oke, untuk tahunnya tahun berapa, Pak? Tahunnya 94, ya. Pajak hidup baru. Pajak hidup. Paling juga baru ya. AC ada dingin. Oke, okay. kaki-kaki semua bagus. Lampu-lampu ya. semua nyala. Listrikan oke, okay. mesin oke okay ya. Oke, okay, jadi teman-teman di sini ada kijang jantan, tahunnya berapa, Pak? 94. 94. 94. Taleng baru banget, teman-teman. Padak juga panjang 100. untuk unit ini. Harganya berapa, Pak? Ini saya buka 34. 34. Hmm. Habisnya berapa, Pak? Kita habisin 32, nego. 32 dua habis ya habis mungkin dateng lah, masih bisa masih bisa nego-nego di tempat ya serius dateng nego lagi oke okay, jadi teman-teman 30 jutaan bisa membawa pulang hmm. kijang jantan, jantan untuk kondisi masih sangat oke okay. hmm. mesin oke okay, kaki-kaki oke okay, elektrikal oke okay, dan unitnya nih ada kalengnya juga baru teman-teman baru-baru 4A Tangerang Kabupaten. betul oke okay, next hmm. ada si biru ada kijang hmm apalagi nih Pak ini kijang super Kijang super tahun tahun 95 tahun 1995 ah. Oke okay. untuk playout-nya sangat seger ya Pak ya padek juga hidup padek hidup AC ada cuman kurang dingin AC nya ada tapi kurang dingin kurang ya kaki-kaki gimana kaki-kaki bagus Oke okay. mesin-mesin bagus lampu-lampu semua bagus nyala Oke okay. hmm. tahun 95 ya Pak ya lima Oke okay, jadi sini juga ada pilihan warna biru jadi ya? Oke okay, untuk pajak hidup, keseluruhan oke, okay, kaki-kaki oke, okay, yeah. elektrikal oke, okay, AC juga agak masih bagus. Pasti. Masih bagus lah ya, okay. ya pak ya. Untuk unit ini harganya berapa pak? Ini kita buka harga 32 puluh dua. habisin lah. Saya nertin dua puluh ya? Oke, okay, jadi teman-teman. <laughs> channel Dorasa Auto di sini ada unit Kijang tahun 295 ya. 95. Untuk unitnya sangat istimewa. 28 juta 500, 500 bawa pulang bungkus. Bungkus. Di sini juga masih banyak pilihan ya, ya Pak ya. Nah. Basisnya Kijang di sini. Dan. Oke. Selanjutnya di nah, sini ini. ada Kijang kapsul LX tahun 2002 ya. udah di up ya. Ya. Kendralok Corino AC double, badut juga hidup panjang nih, sembilan yeah. dua mesin bagus, kaki-kaki semua bagus lah. Oke, okay, di sini ada bagus. Kijang LX tahun 2002 dua dua wow. wow. oke untuk layoutnya sangat istimewa bagus. pajak juga hidup, hidup. seluruh masih sangat oke okay. tapi kalau untuk unit ini bisa kredit ya Pak ya ini sekarang ini 2004 ke atas 2004 bisa ya kredit. karena sudah tahun 2023 ya betul betul oke jadi teman-teman hmm. untuk unit ini juga cash only <laughs> untuk keseluruhan sangat oke okay. elektrikal oke okay. mesin-mesin oke okay. kaki-kaki oke okay. ya. untuk harganya Pak ini kita buka 60 buka 60 masih bisa nego ya. Saya hapisin 67.500. 67.500 teman-teman bisa membawa pulang DCang LX tahun LX 2002 24. warna silver untuk keseluruhan masih sangat oke. Okay. Bagus semua. Yang mau nego-nego bisa hubungin Pak Yakub ya. Nanti Betul. untuk nomor saya sih serius, mungkin bisa lagi lah kurang. Bisa kurang bisa lagi apa, ya? Pak ya. Lagi. Yang penting cocok ya, Pak ya. Yang penting serius datang tes cocok bungkus. Oke. Okay. Selanjutnya, Pak. Ya. Teman-teman yang mau berniaga, hmm. di sini juga ada pick up. Ini ah, ada Ini Futura. Futura tahun 2011. Tahun 2011. 4B hmm. mana ini, Pak? Tangerang. Tangerang Selatan ya? Hmm. Oke, okay, untuk keseluruhan sangat oke. Okay. juga baru. Catak baru, kaleng baru. Kondisinya ya lumayan lah. Ya, lumayan bagus ya, Pak, ya. Mesin bagus. Oke, okay, nah. untuk keseluruhan oke, okay, teman-teman. Untuk mesinnya bagus ya pak ya? Mesin bagus. Kaki -kaki aman. Aman semua. Untuk harga cashnya berapa pak? Ini kita buka 52, puluh dua. Ya. Saya netin empat puluh teman-teman bisa mulai usaha ya pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau neko-neko ya. sama Pak Yakub langsung aja kunjungi Yakub Motor bareng. atau bisa hubungin Pak Yakub di bawah 50 hmm. juta teman-teman bisa membawa pick up, up. Oke okay, next Pak ada Kijang Oke okay, teman-teman di sini besinya Kijang di sini ah, ada Kijang Super lagi ya Pak kijang ya. Kijang Super. Tahun berapa Pak? Tahun 92. 92 untuk pajaknya? Pajaknya ini kayaknya tiga kali nih. Tiga kali. Tiga ya? kali hidup dan plat okay. teman-teman mau gimana off atau pajak panjang bisa ya Pak ya? Betul bisa dibantu. Untuk mesin dibantu. gimana Pak? Mesin bagus kaki-kaki kaki-kaki bagus elektrikal semua bagus bagus ya cuman AC aja nih masih di service AC kurang dingin AC jadi teman-teman di untuk PL nya cuma di AC ya Pak ya Betul. untuk unit ini hmm. harganya berapa Pak ini kita buka 29 29 sekolah lain dua 25 net 25 juta teman-teman bisa membawa pulang Kijang Super tahun 92 untuk minusnya dipajak sama AC ya Pak ya, AC, ya. yang mau neko nego juga bisa teman-teman nanti untuk bisa perpancak pajak juga bisa dibantu bisa ya dibantu. Pak ya bisa yang dibantu. cocok bisa dibantu. oke teman-teman kalau pe pembeli dari luar daerah gimana Pak kalau dari daerah biasanya sih pada datang sini ya datang ke sini tapi kalau dikirim-kirim bisa ya Dikirim mungkin bisa juga. Tapi Ada untuk biaya kirim dibebankan ke pembeli ya pak. Sama, ya? Pembeli. sama pembeli. Kalau mungkin di daerah Sumatera mungkin bisa COD Kalau di Sumatera. Merak ya. Kayaknya nah, paling kita ketemuan di Merak ya. Nah, Oke gimana? jadi teman-teman yang dari luar kota mau ambil unit di sini atau bisa dikirim juga bisa ya pak bisa, ya. Bisa. Tentunya untuk biaya kirim dibebankan sama ke pembeli. pembeli. Nah, <laughs> karena harga sudah murah ya pak ya. Betul. Oke next pak. Selain mobil keluarga di ya, akomotor juga ada mobil sedan nih sini ada toyota Saluna. Soluna tahun, tahun berapa pak tahun dua ribu tiga dua ribu tiga tipe ah gli gli jadi ini asli -E. ya bukan asli bukan bekas taksi ya pak ya bukan ini asli oh. preman oke warna -E. silver untuk plat b depok ini bukan b, b ini nih mana b jakarta, b -Jakarta, b -Jakarta pusat. pusat b jakarta, b -Jakarta pusat b -Jakarta, ya, untuk pusat pajaknya gimana pak ini pajak Mepet, pajak mepet. Ah, kalau mau terima baru, mungkin bisa juga. Bisa. Emang mau dibayar <laughs> pajak ini? Oke, okay, jadi teman-teman yang mau ambil unit ini terima pajak baru juga terima bisa ya pak ya. Oke, okay, untuk harganya untuk unit ini berapa pak? Itu bukannya ini lima puluh lima. Lima puluh terima pajak baru. 50 puluh terima, terima pajak baru. Pajak baru terima ada pajak baru. Toyota. Soluna tipe ya, gli ya, ya. asli bukan mantan taksi teman teman. Asli. asli. Untuk keseluruhan juga masih sangat oke. Okay. Bagus. Mesin bagus gimana semua. pak? Mesin bagus. Kaki kaki? Kaki kaki bagus, AC dingin. Elektrikal oke okay, ya? Bagus semua. Oke okay, jadi di sini untuk unitnya seger banget, <laughs> nggak ada PR sama sekali. PRnya ya, cuma nah, ya, PR cuma pajak ya pak ya? Nah. Oke okay, 50 juta bisa membawa pulang Toyota, oh, pajak baru, soluna ya, pajak baru. Ah. Oke okay, dijamin pajak, pajak baru. baru juga teman teman. Nah selain soluna nah ini ada Mitsubishi kuda hmm. Oke teman-teman selain Toyota soluna <laughs> di sini ada Mitsubishi kuda warna hitam tahun berapa Pak nah, ini tahun 2000 ya ya uh, tipenya GLX GLX untuk kebobok nih Kebobo, <laughs> ya? Kebobo. 4B tetap nah, ya uh, uh, tapi ini udah jadi pak nih jadi udah yang booking. Oke. Okay. Dibawa ke Blitar. Berapa ini pak? Ini sejual 31 juta. 31 juta. Teman-teman, teman-teman juta. tiga -teman, jutaan bisa mempunyai mobil keluarga Mitsubishi Kuda. <laughs> Mitsubishi Kuda. Jadi teman-teman selain unit ini karena ini sudah di booking teman-teman hmm. juga bisa pesan-pesan ya pak ya. Pesan bisa, bisa dicariin lagi. Dicariin lagi. Bisa, bisa yang penting serius. Betul. Bisa. Sekencet dulu ya Pak ya. Betul, ya nah. nanti akan dicarikan unit sesuai ekspektasi teman-teman. 30 jutaan bisa hmm. membawa pulang Mitsubishi Kuda. Ya, di mana lagi kalau bukan di Yakup Motor. <laughs> nah, karena ini sudah diperbooking, hmm. kita lanjut ke mobil berikutnya Pak. Ya. Oke teman-teman, di sini banyak banget nih pilihan Kijang. kijang. <laughs> Yang selanjutnya ini ada warna silver Kijang apa Pak? Ini Kijang Rover. Kijang Rover tahun tahun 96. 96 4 nah. B mana ini. Ini Jakarta Selatan. Jakarta Selatan pajak telat. Untuk pajaknya gimana? Badeknya telat. Oke. Okay. Hmm. Jadi teman-teman, 12 -teman... tahun hidup. Tahun hidup. hidup. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang lagi cari kijang rover di aku motor ada unitnya warna silver. Untuk keseluruhan sangat oke. Okay. Tahun berapa, Pak? Tahun 96. 96 pajak Pajaknya ketinggalan. Tinggalan. Moka dan pajak hidup boleh. Boleh. dan gini juga boleh. Kondisi mesinnya gimana, Pak? Mesin bagus. Kaki-kaki. Kaki-kaki bagus. AC juga dingin. Ya. Gabung rindu. Kelistrikan oke okay ya. Bagus semua. Oke, okay, jadi teman-teman, hmm. untuk unit ini minusnya dipajak aja. Tapi teman-teman ya. jangan khawatir. Untuk pembayaran pajak nanti bisa dibantu ya, Pak? Ya. ya. Oke, okay, untuk unit ini berapa, Pak? Untuk harga. Kita buka ini 33, 33 kasih habis berapa pak? Nah, saya habisin, jalan pajak ketinggalan, 29 juta, 29 juta, teman-teman bisa membawa pulang kijang rover. rover. untuk layaknya sangat istimewa ya. ya. Di mana lagi kalau bukan di Yakub Motor? Nanti teman-teman juga bisa nego-nego langsung dengan Pak Haji Yakub. foto nomor di deskripsi video ini. Oke, selain kijang rover di sini ada Suzuki Carry, Suzuki Carry ke Suzuki Carry, tahun berapa Pak ini tahun 96 96 untuk plat F Bogor ganjil uh, ya pajaknya kayak bobo nih pajaknya bobo mat, ya gali-gali-gali yang mau terima hidup berapa pak terima hidup ya paling sekitar 24-an ya. 24 yang 24. terima bobo berapa terima bobo saya habisin 18 juta 18 juta teman-teman bisa memiliki Suzuki Carry tahun 2006, seribu cc tahun 2006, empat F, Bogor, ganjil. Keseluruhan masih sangat oke. Mesinnya aman ya, Pak? Ya. Mesin bagus. Untuk elektrikal? Bagus semua. Bagus Kaki-kaki tentunya aman ya. ya bodi aja lah, harus ke Oke, minumnya di bodi sama body. pacek ya, Pak? Ya. Betul. Oke, langsung aja, neko nego sama Pak Yakub ya. Betul. 18 juta masih bisa digoyang lah ya, Pak? Masih, ya Masih bisa. Yang penting, Yang penting serius. serius. Serius. Oke, selain Carry, ada apa lagi, Pak? Ini ada mobil apa Ini rapi? sedan bor ya? Tahun Tahun puluh Oke, okay. pajak. Maju juga, kayaknya dua. pajak pajak sekali, pelat sekali. Oke, okay. ya. untuk kesukaan masih sangat oke. Okay. Mesinnya gimana, nah, di Pak? Kaki mesin oh. semua bagus, AC dingin. Kayak kayak aman ya? Aman. Pastikan oke, okay. bersihkan bagus. untuk harganya berapa, Pak? Ini kita buka 20. ya. Saya niatin tujuh belas setengah. 17 juta, 17 juta 500, 500 bisa membawa pulang sedan Ford Laser. Ford Laser. Ford Laser Oke untuk ke masih sangat oke ya Pak ya oke. tinggal boleh dikit dikit ya. kita dijamin mulus sini bagus Oke semuanya Terima kasih telah menonton channel Derosa auto Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas di bawah 20 juta langsung aja kunjungi Yakub Motor untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau bisa langsung kunjungi Yakub Motor. Untuk lokasinya di jalan Kemang Tarung Bogor atau patokannya di seberang Masjid, Masjid Al Falah. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton video kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar, Pak.